Oh ustul ustul juru berbicara ya, Baik, kita Saudara mulai mulai kita apa, Oke. ya nanti kan buka selamat 45 buka selamat 45 nanti ya selamat 45 45, 45. 45. 45. 45. 45. 45. surat Tuhan. surat surat di atasnya yaitu surat alai ya. kita mulai di kertas ya, Beratnya, ya di, di atas surat terlain. ya kita mulai dari surat alai Nanti kalau kita hari mari kita Niatkan kembali lagi Untuk membaca Alkitab ini Allah, Sebuah Untuk kita Untuk Kemudian, di Untuk dapat apa yang akan kita sebelumnya putih kat